Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara mendapatkan uang dari aplikasi tanpa menonton video dan juga tanpa menonton iklan. Di sini kita cukup mengerjakan beberapa tugas seperti memutar spin, menggosok kartu, hingga menjawab soal matematika yang bisa dihitung dengan menggunakan kalkulator. Oke, sangat mudah sekali bukan? Dan untuk pembayaran minimumnya di sini sangat rendah sekali teman-teman ya. Yaitu minimal 2.000 rupiah. Jadi buat kalian yang terdesak dengan uang jajan, maka tidak perlu mencari gede-gede ya. 2.000 5.000 sudah bisa dicairkan. Dan tidak perlu menggunakan rekening. Di sini kita bisa mencairkan dana menggunakan aplikasi dana ataupun GoPay. Dan di sini saya sudah mencoba mencairkannya 2.000 rupiah melalui aplikasi dana. Dan dalam hitungan beberapa menit ya, saldonya nya masuk 2.000 rupiah. Bisa kalian lihat untuk tanda bukti pembayarannya. 2.000 rupiah dibayarkan dari penarikan Pava Reward. Ya, sebenarnya saya mau mencari yang lebih gede lagi ya, tetapi penggelah cukup 2000 saja untuk contoh. Nah, di sini untuk aplikasi yang digunakan adalah Pava Reward. Aplikasi ini gratis bisa kalian download secara langsung di Google Play Store. Oke, langkah pertama untuk bisa mendapatkan uang dari Pava Reward ini, terlebih dahulu kita harus melakukan registrasi atau pendaftaran. Pertama di sini kita pilih daftar. Kemudian masukkan nama, email, nomor telepon yang aktif, kemudian membuat password. Nah, di sini ada referral kode. Silahkan kalian masukkan kode saya di bawah ini. Dan setelah kalian masukkan, maka kalian akan mendapatkan poin sebesar 100. Jadi ada reward yang kalian dapatkan dengan cuma-cuma ya, yaitu dengan memasukkan referral kode ini. Kemudian setelah itu pilih daftar. Nah, di sini saya sudah melakukan pendaftaran ya. Kemudian di sini tugas pertama di bagian atas yaitu spin well. Di sini bisa kalian lihat, di sini tugasnya kita cukup menekan spin dan akan berputar setelah kita tekan. Nah di sini untuk kesempatannya ada 30 kali ya, dan dari setiap putaran pasti ada nilainya. Nah di sini 9 poin, tinggal kita kumpulkan sampai di bagian atas ini sampai 30 kali pilihan kita lakukan. Kemudian selain spin di sini pun ada untuk menggosok kartu. Nah, tinggal kalian gosok seperti ini, maka akan didapatkan juga poin. Di sini pun sama, kita bisa melakukannya per hari sebanyak 30 kali. Kemudian di sini ada kuis memecahkan matematika. Di sini pertanyaannya tinggal kita jawab saja dan di bagian bawah ini ada pilihan. Misalnya pilihannya saya pilih yang bagian atas, maka kalau benar kita akan mendapatkan poin. Kemudian di sini ada bonus papa laki. Nah kalau misalnya kita pilih, kadang-kadang di sini kita mendapatkan 100 poin secara cuma-cuma. Tapi ini nggak selalu ya. Dalam satu hari hanya ada satu kesempatan. Kemudian ada lagi kapka Coin Di sini tinggal kita masukkan kode yang ada di bagian atas ini, seperti ini R7F335. Jika sudah tinggal kita kirimkan. Nah berikutnya kita akan mendapatkan poin. Dan ini pun sama, dalam sehari kita bisa melakukannya sebanyak 30 kali. Oke, okay, jika poin sudah terkumpul 2.000 seperti yang poin saya ini, maka kita bisa mencairkannya dengan mudah sekali. Nah, untuk melakukan pencairan, di sini kita pilih akun Anda, kemudian pilih withdraw. Setelah itu kita tentukan untuk pembayarannya, mau menggunakan dana ataupun GoPay. Di sini saya menggunakan dana ya. Ya, di sini kita masukkan untuk nomor dana kita berikutnya di bagian bawah kita masukkan jumlah koin yang akan kita tukar misalnya 2000 rupiah yang nanti akan ditukar dengan uang 2000 rupiah setelah itu pilih withdraw konfirmasi pilih ya dan berikutnya setelah satu jam kemudian saya dapat notifikasi bahwa saya mendapatkan transfer 2000 rupiah dari Pava Reward ya di sini untuk saldonya sudah masuk ya kemudian kita lihat untuk riwayat pembayarannya Oke dan benar saja untuk 2000 ini saya dapatkan dari Pava Reward jadinya dia benar-benar membayar ya. Oke teman-teman itu dia cara mudah untuk mendapatkan uang dari aplikasi Pava dan semoga tutorial singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.